dia ke elu loh ya masih kalau binaan ya si aja caknya cakap petron, gue uhuh. dongdong terus puasa anda oleh samping puri yang apa terus sekali, kan akan tak nyaman Sangguri tak kompak ya mas. Kau... Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Nah, Tafurullohul Adin <laughs> <laughs> <Pas, laughs> Dua nabuasa Lupa, Pak Lupa, Pak Lupa, Lashri, nabuasa, <laughs> Pak <Nupara>. Deng? <laughs> Lupa, Pak Satiara, bulan, rumah, dong Pas tak malu, kok Nampas, Andi Ketatang, kengak riala, kok Kau kak rapet, ngejisa, dong Nampas, <hati> nampas nggak nikah nanti pak. Ikan kan orang yang kau lakukan nama lara. Iya. Karena sudah nebang. Iya. Jarang orang nikah pak. si kelara ala kau nebang sampai puasa. Oh. Iya jarang karena lalak perjadian nebang ya perkara malarat laku berat dong. Tapi men kelar sampai puasa. Uh, oh. nggak lah bro. dekat se. pu kan, asa yang. Sadia bulan Ramadan, pangeran pangeran pak puasa. <tell> Dia kan rendah, maki pizza, maki tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, banget tenang, tenang, tenang, tenang, mana tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, lah, tenang, yeah. tenang, yeah. tenang, yeah. tenang, yeah. tenang, yeah, tenang, yeah. tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, jadi ya, mau manja makan Nah, Enggak, enggak. yang ada perkara raja. puasa. puasa. Benon Iya kita ketik ya, apa? Selalu masuk nari pada Saya jaria bagi lah, saya jaria bagi Pak Juta untuk kekurangan dan jira kabel lah. Ti maksud saya kan jaria Pak Juta, Pak Juta penting lah boleh marah jaria. Abu dah Pak Juta sekian marah wala. Bong bong, kanto kelu. Abu tak, Abu tak. Eh, kanto nak kelu Pak Tento. Cik? kan tuh gendulur kamu gak beruntung gendulur ah gue enggak puasa buka abu abuasa alai mapuasa adem lah pas patuh nah gendulur apa gendulur nih aku di bisnis apa hari acuan sapi desak telur juta telur juta terus pas, kita bersih tak ada ring nabur mana nah? enggak boleh boleh ring nabur pak juta nyaman kan iya Minta kan puasa. Nung, puasa Pak saya tak, puasa, Serah. biar Audi ya. Apaan Apa lecek Aruwa, pernah, pernah uh, orang, ya. Pernah lecek kula, Pak mungkin Kula saya, Sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, masalah sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sabar sebut, sebut, sebut, sebut, masalah harga diri sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, puasaan sebut, sebut, puasaan sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, sebut, puasa sebut, um, sebut, lelah marah saya pernah lelengkuk buka aluh jeng lelah cik ngak jari ya, puasa Arya ya, niat ibadah niat mas ma ada ke pangiran saya rasa tak menikmati pak kampung kalau menikmati nikah sepertama nikah kalau oleh hasil nomor dua, kula malasan udah kerua kalau lelengkakan kakulah makin yang lecekan lagi ya boleh ikhlas Arya harapah menikmati bega? Mungkin bukan Ustaz Bagaimana? Jangan lupa berapa di Yang mana toko masyarakat Dia tak tahu apa riar Marah Marah-marah Gue nak menahan Lurang kok, Bia Marah-marah Ah, bukan marah Ah, bukan Lurang mara. mara. kok marah Bia, pokoknya sejadian Gak lah Gak boleh, Bia Jangan berdua yang nabur Bia, boleh ya Iyalah Oke-oke-okeh Wow marah nih, Bia Marah-marah, Lurang kok marah Demam mau arah marah uh, bukhah Arya, maju enggak marah nih punat dul larwa, malah, anu marah marah, ah Mayu, ngkong, mar mara -mar uh, arah apat dul juruah, Ma marah marah <tip> mas. -tipas. mas, -tipas. mas, -tipas. mas -tipas. <tipas> Alhamdulillah, abu kalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kampung. Longku longku longku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 nikah abdul sarang berjing ustad aku bayi ulah sebuah saatan ustad berapa berapa begini ya maradol aku lakadol mampu mula ustad aneka maradol gunakan di anak nik bini ustad Oke. kule naku malaharat alaku nebang sejengan kule mampu nebang denga apu asa tak kenar uke tina kule ambu tahan etemu bernikah berumpa kampung Uh, ada ah, kampung bon, ah, puasa karena puasaan nikah pangeran marlowe hamba najak nah eh puasa eh, oh, ya ayolah Sop aja, ya alaku tetap aku. Sop aja baca nanti orang cerita aku, cerita aku terus kata botak aku dengan panggilan don. Bet narai kau cak emanja, bet nama cak alur ansa hurujoi berempak kali lipat menghiburin romadhon. Kau orang bulan romadhon tak jadi aja don. Apa boleh bet nak alasan aku cuma alaku malas. Sisa belas bulan arwah alaku berada yang bisa ke kanan ini kan apa? Bambu loh. Kita eh, Bata beri kita yang Merah. Ke. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Pakpo, beneran, beneran, Mana kan Abisnis sarang elit Nabtina. sarang paman Nabtina. Pas sarang Oh si masalahna. Bunn. Ba, main apa? Badan tok. Kenapa ada urusan nak bonlek nak ba? Saya <laughs> <laughs> datang apa ba nak? Iki parlu nak apa? Kan temu Pak kampung. Aula bisnis, ya. Alecek. Anu sape anu sape gitu. Oh, mesti sape. Pak, sabun ayo. Buasa lah ngomong asang Iya boleh, mau tukar. Aku puasa. Pas tiap Pak kampung, kalau kau lecek, kau lelaki-lelaki Lepas tak boleh kenjaran puasa Pahlawan dari keku sampai Memang jendak tak ada, tak minum Ya, sebabnya tak ada gunanya, Naji Sebabnya puasa dari keku sampai malam Tak akan tak minum Tapi ibu-ibuan tak agak ibu Kak betul, puasan. Tentara <SILENCIO> berjuang dan mengajin. Kan emang gara-gara obit, bukan lapar. Wena, kan sangat rintos, Tuk. Okay. Apa ni gara kampung ah? Mungkin kerja. Iya. Ni kakak anjing, tentara berembang nih kak. Enki masalah nak, Tuk. Masalahnya apa nak? Pun berjuang pun, nak mulagilah. Ni kamu masalahnya aja, bukan pak kampung. Ni kamu masalahnya aja, bukan pak kampung. Kamu. <SILENCIO> oh. Paling tentara pukai negara anjing ye. Enki. Le mole, le mole, le mole, le mole, le mole, le mole,